aku Hari ini kita mau makan di restoran Indonesia yang ada di Suzuki. Nah, karena tempatnya jauh, jadi kita pagi pagi, agak pagi udah berangkat nih. Nah, dah, deh kita berangkat ya. Ready, Ready. Kita udah nyampe di restoran suasakannya suasananya bagus ya teman-teman Kayak restoran ini eh, selasa pulang ke Indonesia aja nih Nasi goreng? Nasi goreng? Nasi goreng? Nasi goreng? Nasi goreng? Nasi goreng? Nasi goreng? Nasi goreng ini banyak ya Nasi goreng? 作れはい。どううん。 これ、 これ kura-kura mulai panas. Panas tapi enak. Gak wajar deh. 嗯, 嗯 biasa apa? Oke, ah, ini siapa? Ini siapa? Ini siapa? Ini siapa? Ini siapa? tadi Jadi saya nyobain makanan ini punya Maki. Wah, lumayan pedas. Nggak tahu dia masih sakit pedas di mana itu. udah <San> you remember makan sambal Hello, to na Ini <tuk> kita pesan ini. Avocado ya ya ya ya ya gila <tuk> <tuk> <tuk> ya <Yeah. tuk> masih orangnya anak pisang goreng pisang goreng. Nih, pisang goreng. Ini ada. Ada babe. Oh. Hmm. あ、 ente hewa nah nah nah nah goreng. nah goreng. Ini Amina. tadi. Coto mate eta. tadi kita udah makan di restoran suka-suka. Makanannya enak banget di sana. Serasa pulang ke Indonesia nih. Ini makin tadi makan, ini apa so. soto sama sambal? Sambal sambal manis. <laughs> Banyak sekali makan sambalnya. Pedas, sambal gak? Ya, pedas, pedas sekali, pedas sekali. Nah, <laughs> <laughs> vlog hari ini cukup sampai di sini ya. Sampai jumpa lagi di vlog berikutnya. Bye bye, sampai jumpa. Ya.